Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada selama siang kembali di VTV hadir untuk mengabarkan kabar baik kabar menarik dari idola kita Lesti dan Rizky wilar. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 Kenapa harus voting Lesti di Jukes? Tuh, persahabat ya. Kenapa sih kita semuanya harus voting Lesti di Jukes? Dan ini jawabannya, persahabat. Kita lihat slide kedua. Yang pertama, hadiah promosi Jukes di empat negara. Tuh, disimak baik-baik, persahabat ya. Hadiah promosi Jukes di empat negara. Promosi Jukes artinya banner Lesti Kejora akan terpampang di Jukes Mancanegara kalau musik pop, kapop, R&B sudah biasa Kalau kita menjadi juara otomatis memperkenalkan musik dangdut di Mancanegara Dan diwakili idola kita Lesti Kejora Tuh persahabat ya. disimak baik-baik Dan kita lihat juga Lesti akan go internasional Ini penting banget ya Tentu saja menjadi top 10 di Jux Indonesia Itu lawannya ya berat kan? Tapi membuat idola terkenal tidak hanya di Indonesia adalah mimpi kita, para penggemar Lesti Kejora, menandai seinduk karir Lesti di kancah musik dangdut ke persahabat. Kita lihat juga info penting berikutnya: Ayo Bersatu Lesa Love Force untuk menjadi juara di top global. Saingannya juga tidak mudah, selain kita harus yakin dan berjuang. Juga harus bersatu untuk men karya idola dan butuh dukungan kalian semua siapa tahu menjadi kado ulang tahun Dedek Lesti itu persahabat Apa yang harus kalian lakukan nih? Terus voting mandiri dan buat yang tidak bisa vote, segera donasi koin ke l2w.id Semangat terus tuh Info penting banget untuk warga Konoha semuanya Mudah-mudahan ya dukungan semakin banyak Doa dan support juga semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian juga kita mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan Alhamdulillah single terbaru Lesti Sekali seumur hidup sudah tembus 10 juta viewers Wow ini kejutan dan sangat membanggakan sekali Sebelum Ultah Bunda Lesti sudah tembus di angka 10 juta, congratulations untuk Bunda Lesti, lagu Sekali Seumur Hidup sudah tembus di angka 10 juta viewers. Alhamdulillah, bangga, bahagia, dan sekaligus tentunya warga Konoha memang the best banget ya. Mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid mendukung karya-karya idola kita. Kemudian juga persahabat disimak ada kabar yang membahagiakan juga untuk semuanya Alhamdulillah untuk rating di Academy 5 Audition yang ada Bunda Lesi Kejora Ini ratingnya di nomor 5 Alhamdulillah banget persahabat ya Kemarin Indosiar ada Bunda Fatih masuk 5 besar ini Masya Allah banget Membawa berkah tuh idola kesayangan kita, mudah-mudahan Idola kesayangan selalu menjadi kebanggaan kita semuanya, amin Kemudian juga bersahabat ya, kita lihat Momen yang sangat membuat kita bahagia adalah Momen ketika melihat keromantisan, kekiutan yang selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Pilar Kenapa sih suka banget sama dia? Wow, kenapa sih kalian suka banget sama Leslar? Dan kita lihat jawaban di kalimat komentar yang diberikan oleh Les Lovers. Dari Herliana671 mengatakan, Karena Leslarlah pasangan terindah yang selalu romantis, mesra penuh kasih sayang sepanjang masa. Apa adanya gak dibuat-buat? Tuh, luar biasa banget ya, idola kesayangan. Pasangan yang terindah, yang selalu romantis, selalu mesra penuh kasih sayang sepanjang masa. Apa adanya dan gak pernah dibuat-buat, itulah Leslar. Dan kita lihat juga bersahabat ya ke komentar selanjutnya. Hakaniati mengatakan, "Amin ya Allah, semoga Leslar sama walanggang Tijana, dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Subhanahu wa ta'ala, amin. Allahumma amin. Ini doa baik juga. Wajib kita aminkan. Mudah-mudahan dikabulkan." Amin. Kita lihat juga bersahabat ya ke kabar Indosiar. Indosiar setengah jam yang lalu ini memposting sebuah postingan lagu duet andalan kamu nih persahabat yang pertama ada Rara dan Gunawan yang kedua ada Lesti dan Vildan yang ketiga ada Faul dan Selfie, itu kira-kira lagu duet andalan kamu yang mana nih persahabat ya, kalau Bang Min jangan ditanya lagi, feel less duet yang sangat luar biasa antara Lesti dan Vildan, Masya Allah banget ya lagunya pun sangat the best banget yang selalu membuat kita bangga pada Lesti Mudah-mudahan idola kesengan kita selalu sehat, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di siang hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik kabar baik dari Leslar tentunya